Halo halo bestie-bestiku, ketemu lagi dengan aku di tante gaming ya. Masih di arena bermain Gebyar 123 dan aku hari ini bakalan berbagi lagi video terbaru dan aku bakalan nyepin lagi pastinya di gamenya si kakejewus karena ini game favorit aku ya teman-teman ya dan aku setia banget untuk memainkan gamenya si kakejewus bersama arena bermain yang sangat rekomendasi dan gacor banget di arena bermain gebiar 123 hari ini aku bawa modal dengan cuan 75.000 aku bakalan nyepin dengan pola-pola gacor yang sangat rekomendasi pola-pola terupdate nya juga ya untuk pola pertama aku mencoba di bed 2400 ya Oke pola pertama ini ganjil banget nih putarannya Hanya 11 putaran otomatis Di dua checklist aktif, spin turbo dan checklist lewati layar Taruhan ganda aku aktifkan ya Nah untuk kalian yang akan menyepin lagi hari ini Yang bakalan dia depol lagi di arena bermain gebiar 1,2,3 wajib banget untuk kalian langsung mencoba nyepin-nyepin di si kakek Zeusnya dan jangan lupa juga untuk memakai pola-pola yang rekomendasi banget untuk, kali, untuk kalian dari aku ya untuk pola kedua aku memakai 6 putaran otomatis taruhan ganda di non aktifkan ini aku udah naik satu tahap ke bet 4800 ya untuk pola kedua ini kan putaran otomatisnya sedikit banget hanya 6 putaran jadi kita main ke bet yang lebih tinggi aja oke kita lanjut wow cakep banget dong baru saja satu kali di manual ini rekomendasi sekali gratisannya langsung aku dapatkan teman-teman oke ini gratisan pertama aku dapat di bet 4800 karena aku baru saja main ke bet 4800 aku belum main ke bet yang lebih tinggi Oke semoga rekomendasi banget ya Gratisan pertama Dan semoga bisa membantu sekali aku Untuk positif WD teman-teman Dibantu dengan isi cuan Di dalam pre yang aku pancing Ada kali 3 Kali-kaliannya masih minim banget ya Hanya 5 guys semoga bertambah lagi nih Kali-kaliannya Sayang banget nih Wow cincinnya kurang satu dong Oke okay, dua warna sekaligus Dan ada kali dua Oke okay. Warna ungu pun connect ya Kayaknya dikali tujuh Wah kayaknya Masih kurang rekomendasi Di cuan gratisan pertama aku nih Ada kali dua ya 120 ribu guys Tapi nggak apa-apa ini lumayan sekali kalau kita bisa memancing gratisan pertama yang bisa banget nambahin cuan kita untuk mencari lagi tambahan ya oke kita gas ke pola-pola lagi dan aku kembali lagi ya ke pola awalnya aku kembali lagi ke pola pertama ya teman-teman untuk mencari tambahan cuannya dan jangan lupa juga untuk kalian bestiku yang sudah menunggu-menunggu pola-polanya wajib banget di share sebanyak mungkin Biar lebih rekomendasi lagi nih, arena bermain Gebiar 1-23 nya dan jangan lupa juga selalu dibantu like nya juga ya, gaski-gaski guys Oke, 11 putaran otomatis udah selesai, nah aku main aja ya, ke base 10k ya teman-teman, untuk pola 6 otomatis kita naik ke base yang lebih tinggi ya biar lebih mudah untuk mencari gratisannya dan lebih rekomendasi isi gratisan cuannya oke kita coba manual ya wow lagi lagi lagi lagi teman temanku baru saja satu kali di manual lagi lagi aku mendapatkan lagi gratisan yang keduanya wow cakep banget nih enak banget mudah banget untuk mencari gratisan karena arena bermainnya mainnya yang sangat-sangat-sangat rekomendasi sekali. Oke, ada kali dua. Yang pertama, konek. Oke, semoga gratisan yang kedua ini positif banget ya isi cuannya. Dan langsung membantu banget aku untuk positif. Otw, narik lagi cuan. Di dua 123 pastinya di game si kakek Jeus. Karena aku setiap hari ini ketagihan banget untuk nyepin, -nyepin di si kakek. Bareng gebiar 123 ini karena sangat rekomendasi sekali ya Sangat rekomendasi sekali teman-teman nyepin di si kakek dengan arena gebiar 123 Aku jamin Kalian pastinya ketagihan dan aku jamin pastinya kalian positif untuk JP dan WD Wow cawan connect ada kali dua Wow pas banget nih Ada kali 5 juga Tiga kali pecah dong ini Empat kali pecah di satu layar oke cakep banget cincin 61000 dikali 14 wow langsung sensasional Rp861.000 wow, wow banget ini wow banget banjir banget gratisan yang kedua gacor sekali wow rekomendasi banget arena bermainnya pastinya dengan pola yang hokinya dan triknya pin hoki untuk menaklukkan kakek Zeus. gasku ya langsung bergabung di gebiar 123. link bermain sudah tertera di deskripsi aku dan jangan lupa juga di subscribe juga channel aku ya dan diaktifkan semua notifnya biar kalian tidak terlewati video-video terbaru dari aku wow cakep banget 1 jt ya gratisannya enak banget ini tanpa by Spin bisa merasakan cuan 1 jt di dalam prisepin aku wow cakep banget hanya di gebiar 123 yang sangat rekomendasi sekali ya temen temen ya oke okay, besti besti pastinya selalu stay ya di Tante Gaming Barang Arena gebiar 123 jangan sampai terlewati video-video terbaru dari aku oke okay, next time see you bye bye good bye.